Wih ada bola teman-teman Wow banyak sekali polanya. Hmm ada mainan tidak ya di dalam Ayo kita cari teman-teman Wih apa itu Warna putih Ada warna birunya Widih Dapet mesin ATM ini teman-teman Wow mantap Ayo kita cari kartunya ini nanti kartunya bisa kita masukkan ke lubang sini teman-teman